Pajuin pembiayaan di Wong Finance bisa dapat mobil. Wow, wombasis banget. Hmm, gimana sih caranya? Yuk, ikutan Basis 2022 periode kedua. Basis 2022 periode kedua adalah program undian berhadiah khusus untuk konsumen setia Wong Finance yang mengajukan pembiayaan dan disetujui pada periode program serta berstatus lancar ya. Periodenya berlangsung pada 1 Juli Hingga 31 Desember 2022, hadiahnya wombastis banget loh. Ada 25 TV LED 42 inci. 25 keping logam mulia masing-masing seberat 5 gram, 10 unit sepeda motor, dan yang paling wombastis satu unit mobil. Syarat dan ketentuan bisa dilihat di sini ya. Tunggu apa lagi? Yuk segera ajukan pembiayaan di Wong Finance dan jadilah salah satu pemenang Wong Bastis 2022 periode kedua.